Wah teman-teman Kita dapat apa nih Wah kita dapat kalajengking hitam nih Bahaya nih kalau ketemu yang asli seperti ini Nanti kita bisa dicapit Bisa sakit tangan kita Parah-parah Simpan aja deh ke wadahnya Yuk Berburu mainan lagi bersama kakak Mana ya mainannya Kita harus mencari mainan lagi <tuh> Enggak hampir jatuh ini di sini. Di sini banyak sekali rumput. Mana nih mainannya? Wow! wow. Cepat lagi nih. Lihat nih guys, lihat nih. Kita dapat buaya mainan. wadidaw So amazing nih. Masukin ke wadah. Berburu lagi kita. Mana nih mainannya? Kita cari mainan yang mantul-mantul hari ini. Gimana ya? Oh. Sepertinya kita dapat lagi. Waduh. Aduh. Aduh. Wah. Kita dapat kaki seribu guys. Dan ada kalajengking lagi nih. Kita sudah dapat nih. Dan yang ini apa nih? Wah, kita dapat silalat hitam. Ini yang suka hinggap di tong-tong sampah gitu loh. Masukin aja. Apa nih yang kebalik? Kasian dia. Sepertinya dia butuh pertolongan. Teman-teman, teman-teman tahu tidak ini apa? Ya, ini mungkin saudara lalat. Aduh, masukin aja deh. Soalnya di sini banyak nyamuk. Berburu mainan lagi, pastinya bersama kakak nih guys. Nih, kakak berburu di sekitaran sini nih, lihat tuh, itu ada air di sini, di kebun ini, mau lihat ya, itu tuh. Nih, banyak nyamuk di sini, guys. Soalnya di sini kebun, cari mainan lagi deh. Mana ya mainannya? Teman-teman, lihat nggak tuh? Sepertinya ada yang terciduk tuh. Wow, kita dapat kecoak nih. Masukin ke wadah aja. Cari lagi pastinya. Mana ya? Wah, ada yang lagi bersantai tuh, teman-teman. Lihat, -teman. kita ambil ya. Wow.